SEVENTEEN Video ini adalah sebuah konten yang dibuat untuk channel Youtube Salah satu boyband yang sangat terkenal bernama SEVENTEEN Dimana mereka itu main game cash macam escape room gitu ya Jadi mereka dibagi menjadi beberapa tim Dan tujuan utamanya adalah berhasil keluar dari sebuah ruangan Tapi nggak cuma itu, mereka disitu juga sambil dikejar-kejar Sama tiga sosok Yang juga berkeliling situ mencari mereka jadi kalau misalkan mereka berhasil keluar dari ruangan itu, maka tim mereka menang. Sedangkan kalau misalkan tiga sosok yang tadi itu berhasil memaksa salah satu anggota tim mereka untuk keluar dari situ, maka tim mereka kalah. Dan supaya gamenya itu lebih menarik, maka tim produksinya ini memilih lokasi sebuah gedung kosong bekas pabrik yang udah terbengkalai. Seperti yang gue bilang tadi ya, jadi mereka ini dibagi menjadi beberapa tim. Karena memang anggota Boyband Band 17 ini banyak banget. Mulailah dari tim pertama yang masuk. Ada anggota mereka yang ketangkep sama tiga susuk yang tadi Dan otomatis tim mereka kalah Terus lanjut masuk tim yang kedua Dan di momen ini ada kejadian aneh yang terekam di kamera Perhatiin baik-baik Salimba -baik. Mungkin kalian gak paham ya. Jadi cowok ini sekelibetan lewat di depan sebuah ruangan dan Doi di situ ada salah satu dari tiga sosok yang ditugaskan untuk menangkap mereka sedang duduk di situ. Padahal kalau gua terangin footage-nya, lu bisa lihat sendiri di situ nggak ada orang sama sekali. Ruangannya kosong. Selain itu. Cowok yang tadi, itu juga bilang kalau yang duduk di situ itu cewek. Padahal, semua aktor yang didandanin untuk menangkap mereka, itu cowok. Gak ada yang cewek sama sekali. Dan pas diklarifikasi sama tim produksinya, ini kata mereka. Di tengah-tengah, itu manikin nggak? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. tengah-tengah. tengah-tengah. tengah-tengah ketika tim berikutnya masuk maka tim sebelumnya itu udah cabut guys jadi nggak bakal ketemu di ruangan yang sama dan sama sekali nggak ada komunikasi di antara mereka ya tapi coba deh perhatiin baik-baik. ada salah satu anggota dari tim ketiga ini yang gak sengaja masuk ke ruangan yang sama yang katanya tadi diklaim ada ceweknya. Tapi kali ini cowok itu sempat masuk sampai ke tengah ruangan. Dan lebih kripinya lagi, cowok ini bahkan sempat membungkukkan badan untuk memberi salam ke seseorang yang ada di pojok ruangan. Padahal lu bisa lihat di CCTV, men. Gak ada orang di situ. Sumpah ini creepy banget sih. Dan ini kata doi, 또 여성분이 계시는데 봤어? 진짜로? 사람 얼굴을 봤어? 마네킹 아니었어? 날 봤는데? 거 같은데요? 야, 우리 이번에 잘 되나 You know what? Kejadian itu terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya. 어, 여기도 사람이 setelah mereka tahu bahwa ada tiga orang diantara mereka Dari anggota Boy Band 17 ini yang melihat penampakan itu Jadi otomatis aja ya Boy Band 17 ini Mikir kalau mungkin aja tim produksi ini emang ngeprank mereka Jangan-jangan emang beneran ada cewek di ruangan yang tadi Mungkin sengaja ditaruh agak ke pojok Supaya nggak kelihatan kamera atau gimana dan dua dari tiga orang yang ngeliat tadi itu langsung konfrontasi sama ketua tim produksinya buat cari tahu emang benar ada cewek atau gimana? Tapi justru ketua tim produksinya itu ngasih tahu ke mereka kalau sama sekali nggak ada niatan ngeprank mereka dan mereka juga nggak naruh benda apapun di ruangan itu. <tuk> <tuk> Semua so, gua ini aneh banget, ya. Kalau gua lihat dari ekspresi mereka, sama sekali nggak kelihatan kayak ada yang dibuat-buat, ya. So, entahlah, gua ngerasa kayaknya ini bukan video settingan tapi gimana menurut lo? Cebelok. Seorang ghost hunter dari Korea yang cukup terkenal bernama George Michael kali ini coba eksplor ke sebuah desa yang udah kosong dan ditinggalkan sama penduduknya beberapa tahun yang lalu. Doi sama sekali nggak cerita kenapa desa itu ditinggalkan tapi disitu rumah-rumahnya emang pada kosong semua. Rencananya sih Doi itu mau masuk ke salah satu rumah yang paling besar yang ada di desa itu. Dan pas baru mau masuk aja, Doi ngeliat ini dari depan. Awalnya ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang berjalan di lantai dua Dan gak lama kemudian ada satu bayangan lain Berwarna hitam yang muncul dari arah sebaliknya. Dan siluannya itu kelihatan jelas banget di kamera Michael. Awalnya setelah ngeliat yang tadi, Doi itu langsung ketakutan setengah mati dan buru-buru cabut masuk ke dalam mobilnya lagi. Tapi setelah beberapa saat dan Doi ngumpulin lagi keberaniannya, Doi ngeberaniin diri buat masuk lagi ke gedung itu. Dan ini yang Doi temuin. 거기 누구요? ada sesosok bayangan berwarna hitam yang muncul dari lubang kaca pintu di ujung lorong. Dan otomatis aja si Michael ini panik dan teriak histeris ya. Karena doi cuman sendirian explore malam itu. Tapi kalau lo amatin baik-baik di video yang tadi, nggak cuman ada penampakan sosok berwarna hitam di ujung lorong, tapi juga daun pintu yang ada di depannya itu bisa ngebuka sendiri. Oh iya, BTW, semua video-video dari Doge Michael ini nggak ada yang diedit guys. Karena Doi itu live stream. So ada seorang ghost hunter dari Korea yang kali ini tuh mau bikin konten explore di sebuah rumah yang udah kosong dan terbengkalai. Tapi entah kenapa ya kali ini tuh Doi minta ditemenin sama istrinya. Dan pas masih di luar, pas baru mau masuk ada sebuah kejadian yang creepy banget yang terekam di kamera doi perhatiin baik-baik. eh? <tik> jalan <tik> berantakan deh? di dekat sini? jalan apa ya? di sini? jalan apa 보자 보자 비춰줘. 비켜봐. 비춰봐요. 아 저거 의자 안 보여요? 어디요? 저거 의자 아니야? 의자 아니냐고. 어디요? 그 앞에. 그... 야저 보여? 예? 네? 저 보이냐고? 저기 안 보이냐고? 저기 안 보여? 아무것도 저기 없잖아요. 있잖아, 뭐 있잖아. 일로 와봐 빨리 와봐. 없는데? 아왜 이게 누디 있어? 저 빨리 나못가 무서워서. 저 보여? Boh, itu, boh, itu, boh. Boh. Lu udah tadi. Wah! Apaan? Pasah, pasah? Lu pasah? Mau 찍었어? Mau 찍으냐고? Gua mau nge-찍어요. Coba udah mau pian. Ih, Gua enggak tahu ya. lo semua kelihatan atau enggak. Karena videonya emang gelap banget. Tapi kalau gua zoom, gua terangin dan gua slow mo videonya. Di situ kelihatan ada sebuah rambut yang bergerak di atas sofa. Istrinya itu sadar dan ngelihat dari kejauhan, dan otomatis Doi langsung panik, teriak histeris, dan ketakutan. Karena Doi sama sekali gak nyangka kalau malam itu, Doi itu bakal ngelihat kejadian kayak gitu live di depan matanya. Makanya Doi langsung minta cancel aja ke suaminya dan buru-buru pulang. Kalau lu lihat dari ekspresi istrinya, itu beneran legit Doi ketakutan setengah mati dan sama sekali gak dibuat-buat ya. Niatnya ikutan syuting buat nemenin suami kerja. ...tapi malah ngeliat yang begituan. Ada seorang cowok yang iseng masuk ke sebuah gedung kosong... ...yang dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa bernama Gonjam. Rumah sakit ini udah tutup lama banget... ...dan dipercaya sangat angker oleh warga yang tinggal di sekitar situ. Mereka masuk dan eksplor di dalam situ cukup lama... ...dan semuanya tuh baik-baik aja. Sama sekali nggak ada kejadian aneh yang terekam di kamera Sampai pas mereka berjalan Ngelewatin sebuah kamar mandi Perhatiin baik-baik Come on. Stop being so stupid, Andy. Pintu kamar mandi itu tiba-tiba bisa ngebuka sendiri. Mungkin kejadian ini buat kalian B aja ya. Nggak ada serem-seremnya bang. Barangkali yang tadi itu cuma angin doang kali bang. Yes, gue setuju banget. Tapi asal kalian tahu nih ya, cowok ini juga udah sempat kelewatin pintu kamar mandi yang tadi beberapa menit sebelumnya. Dan pintu itu dalam posisi terbuka. Tapi cowok ini tuh nggak terlalu ngamatin. Jadi Doi itu nggak sadar kalau pas Doi lewat lagi posisinya itu tertutup. Sedangkan Doi bilang, kalau Doi dan ceweknya tuh sama sekali gak ada yang nyentuh pintu itu selama mereka eksplor di dalam rumah sakit itu. So, apakah mungkin pintu di kamar mandi kosong kayak gitu bisa ngebuka dan nutup sendiri karena angin? Seharusnya kalau gerakan itu karena angin, gerakannya itu satu arah. Kalau misalkan nutup, ya nutup aja. Kalau ngebuka, ya ngebuka aja. Kalau bisa ngebuka nutup kayak gitu, menurut gua aneh banget. Di pojok ada dua orang go Hunter dari Korea yang tinggal di Jepang di salah satu videonya mereka tuh masuk ke sebuah klinik yang udah ditutup dari tahun 2009 dan pas baru masuk aja ada sesuatu yang bikin mereka kabur ketakutan. 봤을 볼 수도 있고 저쪽이 일단은 지금 좀 다행인 게 뭐냐면 병원이 그렇게 넓지가 않아서 우리가 움직일 수 있는 동선이 좀 짧게 칠 수가 있어 왜왜왜 <웃음> Tuh, ngerasa ada yang megang telinganya. Makanya, doi takut banget dan ngira kalau ada orang di situ. Selain itu, doi juga ngedengar ada benda-benda yang jatuh di kejauhan. Mereka buru-buru kabur dari rumah sakit itu keluar, tapi mereka coba buat menenangkan diri dan ngumpulin lagi keberaniannya. Dan gak lama kemudian, mereka masuk lagi. Perhatiin, baik-baik. Gue yakin di antara lo semua banyak yang gak notice penampakannya yang mana, karena emang penampakannya secepat itu. Persis pas di momen terakhir sebelum mereka cabut, untuk terakhir kalinya cowok itu sempat ngelewatin lorong. Dan ngarahin kameranya ke salah satu kamar yang ada di rumah sakit itu. Dan Doi juga sempat bengong. Sampai temennya ini heran. Kenapa teman gue bengong? Doi itu kayak ngeliatin ke arah kamar itu dengan ekspresi bingung. Karena setelah Doi cerita, Doi itu ngerasa kalau beberapa saat sebelumnya Doi itu ngeliat ada sesuatu yang bergerak di kamar itu. Tapi karena Doi itu gak yakin sama apa yang Doi lihat, makanya Doi itu ngamatin ke kamar itu cukup lama. Dan bahkan Doi itu kayak kelihatan bengong. Dan beneran aja, pas di slow mo videonya, di pojok ruangan di situ kelihatan ada sesosok bayangan berwarna hitam yang kayak buru-buru ngumpet di ujung ruangan. Pas doi ngarain kameranya ke kamar yang ada di klinik ini, doi yakin banget kalau yang tadi itu bukan orang ya, karena selama doi explore di situ sama sekali nggak ngeliat ada orang satupun. Apakah yang tadi itu cuman ilusi optik aja dari pergerakan lampu senter yang mereka bawa?